Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Lesti Fati Update, yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah para Lesti Kejora, dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita mendapatkan citukan foto Lesti Bilar di dalam Polres Metro Jakarta Selatan terlihat keduanya dia ya, agak kurusan dan terlihat juga dari raut wajah mereka yang agak pucat. benar-benar persahabatia ya, mereka berdua memang sangat amat tersiksa. kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. terkhusus Rizky Bilar, mudah-mudahan menjadi imam yang baik. dan mudah-mudahan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Postingan foto ini pun diunggah kembali oleh akun Mas Fatih Anasko Leslar Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Marlena via Sahira mengatakan Lesti dan Bilar sama-sama kurusan ya Ternyata dua-duanya tersiksa Semoga kedepannya berubah menjadi lebih baik Setelah Bilar dapat sanksi sosial yang begitu keras Allah Maha Pengampun, Amin Semoga keluarga selalu harmonis, selalu bahagia, dan semoga mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Dan selanjutnya juga bersahabat dia kita lihat, ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan, Rizky Bilar melakukan press con, ditemani, didampingi oleh kuasa hukumnya Bapak Hock masih yang pertama kali kalimat yang diucapkan oleh Rizky Bilar adalah Saya sangat mencintai istri saya dan juga meminta maaf kepada Lesti Kejora dan keluarga Itu yang disampaikan oleh Rizky Bilar saat preskon Pastikan ini pun diunggah kembali oleh aku Lesti al fatih Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Mimin salut sama orang yang mengakui kesalahannya dan minta maaf jadi begitu ya guys, kalau ada masalah, itu dihadapi. Pasti coba selesai masalahnya. Ambil pesan tersirat dan hikmah dari kejadian ini. Tanggapan komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Leslar, K.S.Ariad mengatakan, Ya kalau salah minta maaf, jadi gentle gitu. Dan ucapannya bukti ini ya, jangan di bibir saja. Kesempatan yang baik, jangan sampai disia-siakan lagi. Bersyukur punya istri yang hatinya Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan ucapan yang disampaikan oleh Rizky Bilar. Itu bisa dibuktikan. Bukan hanya diomongan saja. Kita lihat juga bersobat diugahan Kak Rossa Al-Fatih 26. Ini juga menyimpulkan. Tanggapan pernyataan dari Rizky Billar dalam preskon kita lihat bersama, yang disampaikan oleh Rizky Billar. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya dan keluarga besar dan masyarakat. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Rizky Bilar saat preston Persambet ya Mudah-mudahan omongan dari Rizky Bilar bisa dibuktikan. Mudah-mudahan menjadi pelindung untuk keluarganya. Dan tidak ada lagi permasalahan kdrt dalam rumah tangganya, amin Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Manusia tidak ada yang sempurna Semoga ini menjadi pelajaran untuk bisa menjadi lebih baik lagi Kami titip Lesti yang berarti Tolong pergunakan kesempatan ini dengan baik, amin Mudah-mudahan persahabannya Rizky Bilar bisa mempergunakan kesempatan ini dengan baik Bisa memperbaiki diri mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik itu yang kita harapkan berikutnya juga bersama saja kita lihat di unggahan Bang Boril enam jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto dan ada sebuah kalimat yang dituliskan bismillah hal mustahil itu hanya butuh waktu sedikit lebih lama Wow support dari Bang Boril Mudah-mudahan tetap semangat untuk tim Leslar Entertainment. Semoga permasalahan ini menjadi pembelajaran untuk semua orang. Berikutnya juga bersahabat ya, Kak Nova 15 jam yang lalu mengunggah sebuah kalte kata bijak. Jangan mencari-cari keburukan orang lain. Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Yuk untuk semuanya Jangan sampai mencari-cari keburukan orang lain Kita sebagai fans Hanya bisa mensukur dan mendukung idola kesayangan Keputusan pun itu yang diambil oleh Lesti Jura mudah-mudahan yang terbaik ya Kita hanya bisa selalu mensukur Mendukung dan selalu mendoakan Berikutnya juga persahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar Di akun twitter Ini juga pastinya persahabat ya ada tanggapan yang positif kita simak dari akunita orang-orang yang menghujat Lesti kayak tolol ngepreng gak bakal dukung lagi ke depannya mungkin gak ngerti bahwa di seluruh dunia korban kdrt memang sulit meninggalkan abusernya bahkan menurut survei korban rata-rata kembali ke pelaku 6,3 kali sampai akhirnya bisa benar-benar lepas kita lihat juga Apalagi ngomong, awas kalau entar malah nyesel dan lapor lagi, drama aja. Menghujat korban dan meninggalkannya sendiri tanpa dukungan hanya akan memberi power lebih kepada abusernya. Bukan drama, memang fenomena ini banyak terjadi dalam kasus KDRT dan mereka perlu dibantu. Lagian maaf aneh banget, kenapa juga harus nyesel kemarin, ngedukung dia. Kalian ngedukung di internet doang. Juga rugi apa sih emang? Kalah judi Bersimpati pada korban, kekerasan aja kok kondisional banget Sekalian korban kebersikap bersikap rasional langsung berasa dihianati Jadi kita harus apa? Kalau bukan di posisi dimana kita bisa mengawal, mendampingi dan give her safe Ya minimal jangan menambah si stigma kepada korban saya pribadi mendoakan yang terbaik dan berharap dia kelak bisa lepas dari abusernya because she and her, cheat deserve better. Wow, luar biasa persahabat. Kita lihat juga dari akun Benny Slough mengatakan, Nambahin terkait nomor dua Ketika kita menghakimi keputusan mereka Mereka juga akan semakin merasa nggak ada yang dukung dan cintai Sehingga sumber cintanya Jadi balik lagi ke si pelaku Makin percaya sama ilusi yang diciptakan Si pelaku Dari beberapa tanggapan di akun Twitter ini persahabat, ya, Kita hanya bisa menjadikan pelajaran Untuk semuanya Dalam masalah Billar ini Mudah-mudahan Lestlar Tentunya selalu menjadi contoh baik ke depannya dan selalu menjadi lebih baik Dan kita berharap banget ya omongan dari Rizky Billar pun itu bisa terbukti Persahabatnya bisa melindungi, bisa mengayomi keluarga dan rumah tangganya, amin Kita masih menunggu kabar terbaru hingga tentunya cedukan vitamin terbaru berikutnya Dari Lesti Kejora, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Upgrade yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Lesti Kejora. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.